itu dengan niat saya sendiri, dengan hati saya sendiri. Setelah ya, sekian lama ya? Ya, sekian lama menjalani Kristen. Fasabbih bihamdi Rabbika bahwa Tuhan itu tiga, tiga tapi satu Satu di dalam tiga, yang itu di sendiri oleh Nabi Isa Alaihissalam datang untuk bukan membela yang mereka mengkultuskan Nabi Isa Alaihissalam menjadi Tuhan, tetapi justru datang dia akan membela umat Islam. Jadi kejeleping pintu zaman rieng tentang Rasulullah Muhammad SAW, Mergodi di Jalur, ini jalur Ishak atau Ismail. Nah, ingat eh teh padahal sak durunge tekanin Nabi Muhammad sallallahu saya wasallam sing dakwah. Sing ora njangka sak yang memberikan pencerahan, jangan akan menolong umatnya. Begitu sing teko kok jalure, wong kok njalane loro ati, ora nampa ora seko sesama. Mesak di akhir zaman loro ati boleh. saya sing dibela mereka ini yang lebih baik, ya, orang mau tinggal lagi, Nabi Isa mengenang jangan buka, ada guna dua komplain, mulai kacanya ustadz keinama, dan ditahan acara syahadat yang akan dipandu langsung dari mualaf, Center cu cedera. Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Asyadu'ala ilahilallah Wa asyadu'ala muhammadah rasulullah Bismillahirrahmanirrahim Ibu-ibu, nyawun saybu ini Saya dari Tim Mualaw Center Jakarta, Nama saya Liana Nanti kalau Pak Ustadz bilang Ustadzah panggilannya Kayaknya kurang pas saya bukan Ustazah. <laughs> Jadi, Nyonya Ustazah uh, biasa dipanggilnya Mbak Liana. Ngatain ya Bu, dan ini sedikit menyela. Ada uh, saudari kita dengan Mbak Diah, Bu Diah Suti. Lalu, ya. ya. uh, yang insyaallah pagi ini akan mengikarankan dua kalimat syahadat, dan alhamdulillah, jamaah kajian Masjid uh, Jami' almuttain menjadi saksi Insya Allah mudah-mudahan Mbak dia bisa Istiqomah nantinya ngatuk de ya? uh, saya mulai nanti Mbak dia baca dari sini ya sampai ke sini oke okay. okay. ini juga dibaca nih semua oh. ini sampai sini ya setelah itu ini nanti saya yang tuntun. ya nanti dilanjutkan sedikit lagi ya Ngapain ya Sebelumnya saya sedikit tanya dulu sama Mbak Dian jadi माइकnya saya geser ke Mbak Diah ya. Sebelumnya Mbak Diah, apakah ada paksaan masuk Islam? Tidak ada paksaan. Kencang ya? Tidak ada paksaan. Tidak ada paksaan. Ya masuk Islam karena keinginan sendiri keinginan sendiri baik sebentar kita akan mulai ya Mbak dia bisa ikuti saya Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. bisa mulai dibaca sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam yang bertanda tangan di bawah ini saya nama dia Budi Astuti tempat tanggal tempat tanggal lahir Surabaya 20 Februari 1977 alamat pekerjaan pengurus mengurus rumah tangga agama terdahulu Kristen dengan dengan penuh kesadaran dan niatan tulus dalam diri sendiri bahwa mulai pada hari ini Ahad Tanggal 19 Saban 1444 Hijriah, 12 Maret 2023, saya telah meninggalkan agama saya terdahulu, agama Kristen, dan pada saat ini saya menyatakan diri memeluk agama Islam di hadapan para saksi dengan mengucapkan dua kalimat syahadat. ikuti saya. Ikuti saya. Asyhadu. Asyhadu. Allah. Allah. Ilaha. Ilaha.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 yang berhak disembah selain Allah, selain Allah dan saya bersaksi dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah adalah utusan Allah. Barakallah Alhamdulillah. Dilanjutkan sedikit lagi. Berikut pernyataan saya selanjutnya saya menyatakan sanggup dan patuh dan taat menjalankan perintah syariat Islam. Semoga Allah selalu memberikan pertolongan dan petunjuk kepada kita semua. Amin. amin. amin. Alhamdulillah Prosesinya uh, Cukup singkat Tadi sudah dilakukan oleh Mbak Dia Mudah-mudahan uh, Ini menjadi pintu gerbang pertama Untuk Mbak Dia Yang selanjutnya Mbak Dia sudah berkewajiban Menjalankan syariat Islam Kewajiban-kewajiban sebagai seorang muslimah Dan mudah-mudahan Allah mudahkan ya lancarkan Amin. proses belajarnya nanti yeah. dan juga kami dari Tim Walau Center Yogyakarta kami dari Tim Walau Center Yogyakarta juga mengucapkan terima kasih bapak karena sudah difasilitasi pagi hari pagi hari ini untuk melaksanakan pencegatan dari Mbak Diah Budiaswati jih sebelumnya saya mau tanya dulu Mbak Diah yeah. apa yang membuat Mbak Diah mantap uh, memilih Islam sebagai Jamaah dan keyakinan Mbak dia sebelumnya kan Kristen gitu ya. Jadi, bisa sedikit mungkin uh, dari jamaah bisa tahu gitu apa yang membuat Mbak dia memutuskan masuk Islam itu dengan niat saya sendiri dengan hati saya sendiri setelah ya setelah sekian lama gitu? ya sekian lama menjalani Kristen Jadi, baik just cukup Ini itu sedikit ya nanti bisa dilanjutkan lagi ya Mbak Diah dengan uh, jamaah yang hadir di sini kalau mau ngobrol-ngobrol setelah ini dengan Mbak dia mohon silahkan nanti bisa cerita-cerita lebih banyak lagi. Ya, bisa ditandatangani dulu Mbak dia di sini ya. Tulis nama. Allah maha selamat untuk kak dia, Pak. dia. para kaulah kembali kepada jalan yang lurus jalan kemenangan jalan kebahagiaan jalan keindahan yang sesungguhnya semoga kuatkan kak bisa istiqomah ya kuat menjalani semua ujian-ujian itu dan tetap damai dalam Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli wa sallim wa ala Muhammad Allahumma aman nabi kitabika, aman nabi aman nabi rasulika Lalu fariku bainahum, Allah ya rahman ya rahim Kami yang hadir ini bersaksi atas keislaman saudari kamu Beriman kepadamu, beriman kepada rasulmu, beriman kepada kitab-kitabmu Berikan keistikomahan Ya Allah Berikan keringanan dalam menjalani semua ujian-ujian Berikan harta kalau memang harus menggunakan harta Berikan waktu kalau memang harus menggunakan waktu Berikan kesempatan kalau memang harus mengejar keridoanmu dengan kesempatan itu Ya Allah jangan kau biarkan kami sendiri kepada kakak kami yang kau panggil kembali ke Islam ini sendiri Tingkatkan keilmuannya Ya Allah banyak saudaranya ya Allah mudahkan dengan dalam menjalaninya. hasanah <tuh> hasanah Uh, proses pencadangan yang berjalan dengan lancar dan ini ada sedikit bingkisan dari kami Muallaf Center Yogyakarta untuk Mbak dia mau diterima. Terima kasih. isinya ada Al-Qur'an, uh, Iqra, uh, dan ada sedikit uh, amanah yaitu zakat mal yang memang harus kami serahkan kami sampaikan kepada para mualaf yang uh, melalui kami Muallaf Center Yogyakarta. Terima kasih untuk Bapak dan Ibu yang sudah ikut menyaksikan menjadi saksi dari prosesi penyadatan Mbak Dia pada pagi hari ini. Kami dari Law Center Yogyakarta mengucapkan jasa alhumdulillah kairan uh, Semoga Allah selalu melindungi kita, menjaga, apa ya keimanan kita, terus menguatkan kita, dan mudah-mudahan Islam ini menjadi agama satu-satunya yang kita jaga, kita pegang sampai kelak ajal kita menjemput, Insyaallah untuk kita semua. Begitu, barokallahu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. terima ya, kasih, ya, semoga selalu ya, di koma dalam jalan, -jalan <tuk> semoga semoga selalu sukses aku memberikan amin iro hari ini dari Tim Walhi Center Yogyakarta berada di area atau daerah sekitaran Prambanan, ya, Pak, ya, Nah, ini Mbak Dia yang kemarin kita ketemu di Masjid Gede Kauman ya, Mbak ya. Waktu itu, pas prosesi pensyahadatan juga, ya. Tapi sudah menyaksikan prosesi syahadatnya. Iya, siap. Gimana perasaannya ya. melihat prosesinya tadi? Ya, terserang sangat menyentuh. <laughs> ya terasa Iya, ya. kayak mau nangis saja. Hmm. Dan hari ini, alhamdulillah, Mbak Dia ini sudah uh, mengucapkan dua kalimat syahadat di Masjid Jami Amutakin, di daerah Prambanan. Alhamdulillah, Masya Allah. Uh, Mudah-mudahan Mbak dia istiqomah ya Nah ini perasaannya Mbak dia gimana setelah pasca syahadat Kan kemarin menyaksikan orang syahadat Nah hari ini nih Mbak dia yang mengikrarkan dua kalimat syahadat Setelah mengucapkan itu bagaimana perasaannya? Perasaannya ya begitu ayem lah Itu senang ya terus terang mau menangis tadi tuh <laughs> <laughs> Mau nangis gitu hmm, ya gitu ya, ya. Anak-anak nggak -anak ikut ini? Anak-anak nggak -anak ikut, soalnya terus terang anak-anak masih, saya belum langsung ngomong juj, langsung tak suruh bina enggak, oh, jadi gitu. secara perlahan-lahan aja oh, gini, gini, ya. gini. tapi mudah-mudahan ya Mbak, yeah. setelah so, ini anak-anak bisa mengikuti jejaknya. Yeah, yeah. Uh, mbak Dia ya yeah. orang tuanya, mamahnya, yeah. bisa uh, bersyahadat juga nantinya ya oh. Mbak Dia, boleh nggak pesan-pesan buat teman-teman yang menyaksikan ya, yang menyaksikan ini apa sih yang mau mbak dia sampaikan untuk teman-teman yang memang berkeinginan juga untuk masuk Islam gitu Apa yang mau disampaikan Kalau sudah yakin tapi kan masih ada yang takut maju-mundur gitu gimana mbak apa uh, sarannya Saran saya semoga aja yang kalau ingin pindah agama Islam itu nggak usah takut balik itu soalnya udah uh, Udah jalannya udah dari dalam hatinya ke aja setelah ada pindah agama Islam ya dijalani di jalannya aja, hmm, aja. Ya. yakin ya mbak? Yakin ya. Hmm, okay, okay. Okay. Harapannya apa mbak kedepannya? Ya semoga saja sampai maut lah. Nah, sampai mahaut <laughs> ya, dijemput sampai ya. Sampai menjemput. Okay. Setelah ini nanti mbak dia akan pembinaan, belajar agama Islam juga yes, ya. uh, di masjid, dari bimbingan dari masjid. Jami mutakin iya. yang ada di area perambanan oh, ya Dari, sekitar jam berapa ya nanti janjian dengan pembimbingnya oh, iya, nanti iya. saya akan kasih uh, apa surat ini ke pembimbing yang ada di sini dan nanti mbak dia bisa kontak-kontakan langsung dengan pembimbingnya janjian untuk waktunya kapan gitu ya mbak dia ya nah, semangat belajarnya ya, iya. itu ya mudah-mudahan istiqomah kafah menjalankan syariat Islam iya, iya. nanten gih Juh. Juh nanti sampai rumah mandi besar ya, mandi wajib. Caranya gimana? Sama seperti cara wudhu, pertama-tama, bismillahirrahmanirrahim, sebelum masuk ke kamar mandi. Kemudian nyalakan keran, dibasuh tangannya, kanan dulu, tiga kali, lalu kiri juga tiga kali, bersih, setelah itu kumur-kumur, dan memasukkan air ke lubang hidung, ya. Itu juga tiga kali. Setelah itu, membasuh wajah ya tiga kali. Setelah itu, tangan sampai ke siku tiga kali, kanan tiga kali, kiri. Setelah itu, membasuh kepala dan daun telinga. Itu ya, jadi ditarik dulu ke belakang, lalu ke depan, baru ke daun telinga satu kali saja. Setelah itu, mandi dulu. Keramas, sabunan, semua sudah bersih, dibilas. Mau keluar kamar mandi, baru kakinya dibilas tiga kali kiri tiga kali batasnya mata kaki dilebihkan sedikit hmm, gitu enggak yes, yes. paham ya setelah itu baru menjalankan salat nanti salat zuhur oh, yes. gitu ya yes. gitu, mudah-mudahan oh, nanti oh, uh, belajarnya yes. lancar ya j yes. terima kasih mbak dia makasih j nah itu uh, sahabat malas center yogyakarta alhamdulillah uh, sudah berjalan lancar dan insyaallah Ubadiah nanti juga akan mendapatkan bimbingan dari tim yang ada di area Prambanan dan kami dari Mualaf Center Yogyakarta bekerja sama dengan Masjid Jami' Mutakin. Mudah-mudahan ini membawa keberkahan manfaat untuk banyak teman-teman dan saudara-saudara kita yang mualaf di area sekitaran Prambanan. Gitu. Terima kasih atas support dan dukungannya pada sahabat Mualaf Center semuanya. Semoga Allah membalas dengan kebaikan baik di dunia maupun di akhirat kelak. Jazakumullah khairan katsir. Barakallahu Wassalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum. <tantas> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mbak Dia. Saya basi. Teruskan selamat. Salam untuk anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ida yang Mbak Ida Mbak Diah masya Allah neng tua Mbak Diah yang saya cintai. Alhamdulillah punya uh, mendapat idayah dari Allah. Semoga Mbak Diah tetap istiqomah. Yang jelas kalau sudah sekali masuk Islam kita harus paham apa yang di apa, aturan yang harus kita lakukan, apa yang harus ditinggalkan. Ke depan harapannya saya selaku takmir eh, bagian dari takmir Masjid Al-Malakun berharap. Mbak Dian, itu bisa mengikuti pengajian-pengajian, baik itu di lingkungan setempat atau di mana yang mungkin bisa dijangkau sehingga penyenengan bisa mendapatkan ilmu yang cukup banyak tentang keislaman. Itu saja harapan Ibu, mudah-mudahan penyandang bisa tetap Islam, sekali Islam, masuk Islam, tetap Islam. begitu Selamat.